Halo adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini Kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Yakobus 5 ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Namun sebelum itu, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapak, kami dalam Kerajaan Surga yang Kudus, terima kasih. Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit renungan daripadamu. Ya, Bapak, kiranya Engkau mampukan kami untuk mau mendengar firman Tuhan ini. Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Yakobus 5, ayat yang ke-12 hingga yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara, di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu "Melaksanakan Janji dan Doa". Setiap orang pasti pernah berjanji, kita pun pernah merasakan sesak di hati lantaran orang lain yang suka ingkar janji. Namun begitu, mudahnya juga kita mengucapkan janji dan tidak menepatinya, padahal kita tahu kesesakan hati yang akan dirasakan orang lain jika janji itu dilingkari. Yang penting bagi kita adalah meminta maaf atas pengingkaran janji itu. Lalu kita menekan janji tersebut itu berarti kita melibatkan Tuhan dalam janji tersebut. Lalu bagaimana seandainya janji itu kita ingkari sendiri? Yakobus dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di Perantauan diaspora menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikata, hakikatnya adalah mati dari Yakobus 2 ayat yang ke-17 iman seseorang terpancar melalui perilaku hidup yang dijalaninya jadi iman yang benar terpa, terpancar lewat perilaku yang baik benar dan tepat melalui perkataan juga perbuatan dalam kehidupan salah satu perbuatan itu adalah berjanji dan berdoa dari Yakobus 5 ayat yang ke-12 hingga ke-15 Yakobus menasihati agar kita jangan mudah berjanji jikalau tak mampu menepatinya, apalagi bila janji itu telah dituguhkan melalui doa. Sobat Teruna, nampaknya berjanji dan berdoa adalah hal yang sepele, namun betapa tidak sepelenya untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan dalam janji dan doa itu. Belajar dari pengalaman sendiri, mari kita taat dan setia melaksanakan apa yang telah dikatakan dalam janji dan doa karena disitulah kita sedang membina diri untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain selain itu kita juga melatih diri untuk mencapai yang diharapkan Tuhan menolong kita untuk tidak sembarang berjanji dan sungguh-sungguh melaksanakan janji kita demikian renungan kita pada pagi hari ini yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini, sebagaimana ajakan di renungan tadi, adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa: "Allah, Bapa kami, dalam Kerajaan Surga yang Kudus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sedikit renunganmu pada pagi hari ini, ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada hari ini, kiranya Engkau mencatat aktivitas kami dari pagi hingga malam." Kembali ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu, ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.